Oh, mati 5 bro Mati Kita jadi tukang wall bank, ya Dapat 2 3 Dapat, Dapat 2. Wow mantap sekali mah bro You got a friend in me Yo Ma Bro, kita kedatangan skin legend dari World 736 terbaru nih, Ma Bro Ya, wah, gokil sekali, Ma bro. ya Ini skinnya menurut gue futuristik banget nih, LMG terbaru kita ini, Ma Bro Oke, kita atur dulu ya, Ma Bro, out ya Ini udah bener sih ya, ultinya ntar, ntar, ntar, gue ganti nih Kayaknya kalau main LMG kan jauh-jauh, kita pakainya tuh, cocoknya sih, menurut gue Kita pakai kalau aja lah Ya, terus ini, gue liat gak perlu sih, Bro ganti Hesho sih yang toksik-toksik dikit ya kan secara player ranked kan pasti toksik kan mainannya Molotov gitu-gitu loh ya ya tapi gua uh, harus sih Molotov juga ya menurut kalian gimana gua pakai Molotov gue ya kasih Molotov nih hmm, biar serem-serem dikit ya kan Mabru wah ini udah cocok sih lotot ini Mabru dan ini karakternya ya si Tokyo nih Mabru karakternya oke ya. Jadi untuk kalian yang Mabru pengen top up CP langsung aja follow Instagram @odzstore atau kalian bisa ke website langsung untuk to top up Mabru www.odzstore.com. Nah, di sana kalian bisa top up Pokoknya cepet banget ya masuknya diantara yang lain ya Karena ini sistemnya udah otomatis ma bro kalian pilih aja yang top up versi Garena Tapi kalau kalian mau top up versi murahnya itu masih manual oke okay? Yo ma bro, let's go Kita langsung saja review dulu ya Kita review ke training mode lah bro. kita inspect dulu ma bro. Oke yang gue lihat ini L736 legendary terbaru ini ma bro. Bentukannya simple Simpel banget ya aja, Futuristik Dan gue lihatnya tuh nggak kayak LMG Bahkan ini kayak lebih ke salt rifle loh ya Dari bentukannya ma bro atau SMG ya jadi membuat uh, mindset di otak kita kalau senjata ini tuh tidak terlalu berat lah soalnya yang kita tahu LMG itu senjatanya berat-berat ya kan dari bentukannya ini simple sekali dan seperti yang kita tahu Bro kan uh, ada LMG O736 yang apa tuh namanya ya yang legendary 1 ini itu bentukannya mergo 2 sih yang sebelumnya ya Ini besar lah, badyuting mah bro. Woo, ini pakai nosok doang tapi udah lurus banget cuy. Keren sih, kok kill. Dah, gue mau langsung cobain kerengket -keren, mah bro. Let's go. Yo, eh, dapat selain hard point mah bro ya. Ayo, kita langsung aja kasih tahu yang suarem suarem lah. Oh. Hard point identified. We tied to the lead. Pak, ya Allah, ada Shotgun ya Aduh, jangan sampai gua keluar shotgun. gua deh, mancing-mancing aja musuhnya ya. Bahaya kalian kalau udah kena shotgun loce. Desit, oke, master. Oke, master. Oke, master. Oke, master. Oke, master. Oke, master. Oke, master. Oke, master. Oke, master. Aneh mestinya ya. Hard point Ayo kawan, saya pasti bisa. Taruh santai dulu. Ah mati ini ma Bro, mati. Kita jadi tukang wallbang ya di sini. Nice ma Bro. Aku akan keluarkan UAV dan aku akan keluarkan shock si kita PLNG tuh enaknya di sini kau ngali pom bensin mah bro. Hai, mantap sekali mah bro. Tidak, kita setup ya, setup jangan lupa setup kawan. Setup, setup, setup. Ini dimajuin sama bocah. Hai, tungguin dikit aja. Yuhuuu Mantap langsung ratain aja dua ya Nice mabroh Wuuu kita kasih yang serem-serem. Molotov kita lempar, jangan lupa. kita Wei, waduh tambraku, aduh. Wudus, aduh, aduh, bahaya, bahaya, kawan. Jangan lupa setup lagi, setup lagi. Jangan lupa setup ya. Kita jadi player support. Ya, kawan-kawan, keluarkan defense ke UEFI untuk membantu teman kita. Ya, gue lagi keluarin defense UEFI, mati loh, kena Mac 10 Mati kawan, mati loh semuanya. woi tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. Nah, aduh, gila musuhnya jago-jago banget nih, mabrur di game kali ini. santai santai mantap bro gila enak banget ya lmg nya worth it gak sih up, ah, Aku mati lagi tapi nggak apa-apa bro santai aja kayak eh, Molotov lagi yang gue pegang ya kan santai gua lempar situ deh mati lo, gila gila enak kan Pasti tahu yang serem-serem mana lagi busunya Wow nice sekali ma bro. Wah, enak sekali kan? Hehehe. Gaming ma bro ya. Mechan, mekan kita libas nih. Ah, oh. lagi musuhnya. Oh, Oke. Okay. Apa nggak menangis dia ma bro? Nangis kau dek? Nangis sekarang juga. <tuk> Mantap mah bro Wuh. Kali ini mah bro Agak keren sih ini ya Wall 736 gue akan coba buat ngeras nih Ya menchallenge diri gue oke okay? So let's see apakah gue bisa Yo. Kita coba saja Sumpah Sado gue lupa pakai guho kawan The kedua, tiga, sumpah hilang coy, hilang coy, <laughs> temanek kabur, nilai U gue nggak ada tandingan nih bosku. Oh my god, baru gue gak realize ada orang Enemy di situ Dan apabila <suh> Baru ini udah mati Belum aja kan Apa kita main santai dulu <suh> <umat>, Teman-teman <suh> Gila, gila, gila The best ga sih? The best ga sih bro? Kami Gua melakukan pembalasan. set Mereka kesana mulu ya? Gua yakin mereka akan berubah pikiran bro, bro. Atau lempar molotov sini ya, oke oke. Gua akan coba ngeras, bro. Ngerti uh, sih, bisa apa enggak ya? Jadi, bukan bagi gua, cuy. Kayak apa gitu? Aneh aja gitu loh. What the heck, man! Molotov lo di blok gua langsung temen gua berhasil memenanginya bro tanpa gua keren sih temen gua jago well oke kita kemana sekarang kawan kemana sekarang kawan arah A deh gua kan tetap lari man, bro sebaiknya lari larian terus no. mati ya. ada bom lagi ah ya lah banget ya Oh no, udah keren-keren tuh ah. Ada musuh pula di sana ya. Gue yakin ini temen gue pasti bisa memenangi sih Mauro. Ini udah last round ya dan udah 3 round 2 Kalau mainnya disiplin pasti menang sih. Ayolah, disiplin. Nice one. Satu round 3 Hmm, kecuali satu. Disiplin menang, kalau misalnya dia maju-maju satu-satu kalah. Nah, Us, ke comeback ya sih? Janganlah jangan comeback ya. Untung aja hit market. Kalau misalnya satu hit sudah kita. Nah ini jadi attachment atau gunsmith yang gue pakai Bro bru. Di antara gue pakai taktil suppressor ma Kenapa gue nggak monolitik ya? Karena monolitik itu ADS-nya tuh bikin jelek. 12% belas persen mainnya nambahnya ada sepuluh spritnya juga hmm, walaupun nambahnya mainstream sih ya tapi sayang juga ya jadi pelurunya agak sedikit menyebar gitu mah bro yang suppressor udah oke okay, sih cuma 5% persen aja dsnya mah bro ya soalnya kan lmg itu open scope nya rada berat mah bro mau jelasin sedikit let's talk nih movement speed ya sambil ads biar kita uh, spray Kan pasti kita mainnya nggak hip fire ya kalau lmg ini pasti ngescope ngescope terus kan nah itu penting sekali sih ya biar kita agak lincah sedikit pas lagi nembak di darah. bisa gocek-gocek sedikit agar saat battle itu kita tidak gampang terbunuh oke okay? terus disable ini penting banget sih ya biar musuhnya nggak bisa lari-larian cuy jadi pelan terus vertical recoil nah ini biar tembakan kalian tuh tidak ke atas-atas recoilnya nya bro ya yang terakhir 60 round reload Udah itu aja sih, Ma Bro Oke, okay? hey, udah, Ma Bro, makasih banget udah menonton Jangan lupa share video ini ke temen, temen kalian Dan jangan lupa subscribe serta aktif loncengnya, Ma Bro Ya, dan jangan lupa pokoknya like, like, like, like video ini, Ma Bro Ya, gue mau kalian ya, like, like, like biar video ini trending Oke, gimana guys? See you, Ma bro. Dadah semuanya Dadah, dadah semuanya See you next